Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saat masih SMP, saya bercita-cita ingin menjadi pemain bola profesional. Namun karir tertinggi saya adalah bermain di klub amatir persiwa mempawah di tim junior mereka. Itu terjadi sekitar tahun 2001. Saat SMA, saya bercita-cita menjadi guru bahasa Inggris. Kemudian atas izin Allah, saya malah diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura. Saat itu ada program beasiswa daerah bagi siswa-siswi yang berprestasi dan saya termasuk salah satu yang beruntung mendapatkan kesempatan itu. Alhamdulillah. Setelah lulus menjadi dokter, saya bercita-cita melanjutkan sekolah untuk menjadi dokter ahli patologi anatomi. Namun Allah menjadikan saya seorang perukiah. Rukiah artinya mengobati dengan membacakan sesuatu seperti mantra-mantra, jampi-jampi. Rukiah yang menggunakan Al-Quran, doa-doa dari hadis Nabi yang sahih, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, itu disebut Rukiah Syariah. Semua orang mungkin bisa merukiah, namun tidak semua orang mau menjadi perukiah. Perukiah itu ada yang ustadz dan ada juga yang bukan ustadz. Rukiah itu menyebutkan Itulah mengapa sebagian besar asatid tidak mengkhususkan diri menjadi perukiah. Karena memang tugas utama mereka adalah berdakwah, mengajarkan agama kepada umat. Rukiah itu mengandung risiko. Benar. Memang benar. Musuh perukiah adalah iblis dan bala tentaranya. Dari kalangan jin, kemudian tukang sihir, kemudian orang jahat, dan orang bodoh. Lalu, apa yang membuat seseorang menjadi peruqyah? Uh, pada umumnya, orang-orang yang meminta bantuan peruqyah itu ketika mereka terkena gangguan jin. Orang-orang membutuhkan ruqyah saat mereka sakit. Sakit membuat hidup mereka menderita, hilang kenikmatan, hilang keceriaan, tidur tidak tenang, makan tidak enak. Lalu setelah anda datang merukiahnya dan Allah izinkan kesembuhan, maka Anda telah menolongnya. Anda telah menjadi perantara kesembuhan baginya. Itu sangat istimewa. Namun, ruqyah tidak hanya untuk orang sakit. Ada orang yang terkena sihir sehingga pernikahannya diambang perceraian. Ada orang yang terkena sihir agar usahanya bangkrut. Ada orang yang terkena sihir agar tidak bisa menikah. Ada yang terkena sihir agar tidak bisa punya anak. Ada yang terkena sihir agar menjadi gila. Dan banyak lagi kemudaratan yang terjadi akibat sihir ini. Atas izin Allah, dengan ruqyah yang Anda bacakan padanya, dia pun terlepas dari sihir. Kan? Luar biasa, Anda menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bukankah Allah mencintai seorang Muslim yang bermanfaat bagi saudaranya? Nah, semoga dengan ilmu ruqyah yang kita miliki. Kita bisa membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan Yang dengan itu kita berharap Agar Allah ridho kepada kita Ketahuilah Di depan sana Ada banyak pahala kebaikan Yang menunggu untuk dipetik Merukyah Bisa menjadi ladang pahala bagi kita Lebih dari itu Dengan dakwah sederhana Yang kita masukkan Dalam setiap sesi rukyah kita Orang mendapat hidayah ada banyak ulama dan da'i-da'i di TV uh, yang menyerukan Tauhid tapi mungkin dakwah mereka belum menyentuh orang-orang atau pasien-pasien yang kita ruqyah Sebagian mereka masih belum tahu bahwa memakai gelang hitam yang terbuat dari benang untuk menangkal penyakit dan berbagai gangguan itu termasuk perbuatan syirik Sebagian mereka masih percaya Dengan jimat mengikuti tradisi leluhur yang kufur dan syirik Sebagian lagi masih mendatangi dukun Namun ketika kita datang untuk membantu merukyah mereka Itulah kesempatan emas untuk berdakwah Untuk mendakwakan tauhid kepada mereka Ayolah Ladang pahala menunggu di depan sana Apabila anda sudah punya ilmu ruqyah Maka amalkanlah supaya ilmu itu bermanfaat supaya ilmu itu berkah apabila anda selama ini sudah menjadi perukia lalu anda berhenti karena takut risiko maka ketahuilah meskipun kita berhenti merukia tidak serta merta gangguan jin maupun tukang sihir kepada kita dan keluarga kita berhenti dan cara terbaik untuk mengatasi semua itu adalah dengan berlindung kepada Allah dan meruqyah itu sendiri begitu kan yang selama ini kita lakukan untuk mencegah gangguan kita berlindung kepada Allah ajarkan kepada keluarga bagaimana cara membentengi diri namun apabila Allah takdirkan uh, kita terkena gangguan maka kita lakukan ruqyah baik untuk diri kita sendiri maupun keluarga keluarga kita sebagaimana yang selama ini kita lakukan apabila ilmu ruqyah itu adalah sepeda ya. maka ketika kita berhenti merukyah, sama saja kita menyimpan sepeda itu di dalam garasi setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun kita, apabila kita tidak memakainya sepeda itu akan tetap ada di dalam garasi tersebut dia akan tetap ada di situ insyaallah tidak akan hancur selama kita menjadi muslim, selama kita salat, selama kita membaca Al-Qur'an. Ayat-ayat maupun surat-surat yang biasa kita gunakan untuk meruqyah selama ini masih akan tetap tersimpan di dalam ingatan kita. Amalkanlah. Kaum muslimin membutuhkan kita. Ramai orang terkena gangguan jin dan sihir. Di luar sana banyak tukang sihir dan dukun di youtube itu banyak dukun membuat channel, banyak sekali sementara perukia itu sedikit kalau kalau mereka, kalau pasien-pasien ini tidak menemukan perukia lalu ke mereka berobat? ke dokter? Ah. oke okay. ah. untuk teman-temanku saudara-saudaraku para praktisi rukiah syariah Melalui video ini, saya mengajak marilah kita sama-sama lagi, mari kita semangat lagi, membantu saudara-saudara kita, kaum muslimin yang membutuhkan. Terakhir dari saya, insya Allah akan selalu dalam keadaan aman bila tetap berada di pantai, namun sebuah kapal tidaklah dibuat untuk itu wabillahi Taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh